di, waduh. lu masih, lu masih cinta nggak sih sama Tiara? Waduh, waduh, Sama ama Wijaya dia, el, oh. waduh, Tiara di, di, kota tadi gonta ganti cewek dulu, seger deh, seger deh di, eh, yang di kampus gimana? Di, Aduh. yang di kampus itu dua, waduh, di? yang dua di sekolah gimana? Di, yang tinggalin Aduh. satu bulan doang. eh, yang maris. di TCG Nohea tuh gimana? Semua di yang ketemu di, di blok M gimana? Nani, ini nya kapan Nanyir? Kok gue nggak tahu? Itu kecekinonnya, hmm. yang dia main Pokemon, ketemu di situ. Di, yang lu pegatin di Facebook gimana, Di? Yang... Bener-bener faktor -bener di, di? di, yang di Tinder gimana, yang ada, Di? Yang di Tinder gimana? Enggak ada, yang main-main. Di, yang lu sengen nonton di bioskop gimana? Banyak, banyak Di, yang lu hamilin kemarin kemana, Di? Extreme kali Oke, oke, oke, oke, nih oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, BM. Berapa derajat tuh ikut emang tuh? Taunya udah udah gitu tiba-tiba ada kelimur, naik Enggak lah, enggak. Gua liatin, gua liatin. Nice flip, aku flip di sini yang mana tuh? Bukan flip sih, spin beko. Bisa flip? Gimana nang, flip ya? Lu mau lihat Ruk? Lu lu mau bayangin Ruk jungkir balik gitu, eh? Nyanyi di, di Open Mic, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah. bisa, Kak, Neng. Nah, yuk, ntar, ntar, ntar, ntar, ntar, dari dari warehouse ke ntar, ntar, ntar, ntar, ntar, ntar, ntar, ntar, ntar, ntar, ntar, ntar, gadget ntar, ntar, ntar, ntar, ntar, ntar, ntar, ntar, ntar, Naruto walk lu, ayy Hahaha Not to Naruto-nya sih Naruto-nya capek 5 seconds, Udah kagak bisa ngeran lagi Saket, gua gak liat, like. oh. oh, itu drone anjing, gua kira lobang? ayy eh. eh, drone gua hancurin, dia Weh, Sorry, sorry, sorry nah. Oh no Pak. Hey, gay lu. Oh, baby juga. Anduk. Kalau kalah pindah gamelah gua. Oke. <laughs> Taruhannya gitu kali ya? Enggak lah, jangan. No jangan, jangan, jangan aja kan. Jangan-jangan, jangan-jangan. Jangan-jangan, jangan enggak boleh, enggak boleh. Dosa, dosa, dosa. Apa-apa? Niatnya udah salah lu bangsar. <laughs> Woh, apa tadi? Nah, nah, nah, nah, nah, nah, kalau, kalau gua kalah <tuk> Gua pindah agama Wadaweng Wadaweng Kok lama sih searchingnya bosan kok tidur gua lah ya Gak nah, gitu dong Dama sih Mario Mario, Mario. The Amazing Mario nah, Kok ini An rengket setan Ini rengket. Nanya udah tulisannya Ya tadi. udah, Ben sure, lah Eh jangan oh, jangan jangan jangan What the hell? Ini <tuk> piku <tuk> lagi ya Oh keluar, Mario! Mario, bro! Hahaha <laughs> Gak ada yang vote soalnya, anjir. Gue bingung, panik, sorry. Why didn't you Bye. ban my baby, ma? <laughs> Waifu-nya Hibana, lho. Cause you gave me. Nih, mare? Si Mario kemana ini? <laughs> Sampai! Yang <laughs> oh. so, ga waras tuh bagus, atau gua sih? Baik. Tentang kembali. Wow, slow down there, buddy, we're not down there Gue, gue, gue yang gue aja sebagai... Gue mau yang sebagai pendengar main enjoy, enjoy aja dah anjir Ini kalau ada silahnya, gue langsung ngomong nih Konten, dam, konten Yellow, yellow, yellow, yellow Kok gue dong HP? Ah, lu sibuk... Lu sibuk ngetik, ya iyalah Ini rengket doang ya, ini rengket doang Ini rengket udah pas aja Ya tranko damas, tranko damas lagi lagi, astaga! MADER! <tuk> <tuk> <tuk> Mati lagi temen Buduk kita, <tuk> kita. <tuk> Jangan lihat laptop Gua main... Gua mau main tiktok dulu Berhenti lihat tablet, <tuk> ayo! <tuk> Pakdi, lu bakar usah nembak gue juga anjir. Iya, pakai 12 single fire, woi. Kenapa? Pakai 12 single fire only. Hey, guys, tip. <laughs> <Nice. laughs> oh, itu orang? Itu ada orang. <laughs> <laughs> <laughs> itu ada orang. <laughs> <laughs> oh. Ada orang. ada orang lu, lu orang ini Dikata call out-nya yellow stairs yellow stairs paling kalahnya resmi ada orang, -orang. Okay. mana oh itu iya, bener. you time anjir <laughs> <Bajikan. laughs> <laughs> The game said itu Pergerakan, pergerakan. gua kata-kata ini? tuh We <laughs> <laughs> Gila, gelap banget sih Jangan-jangan. So, jangan, jangan, jangan, jangan. jangan, jangan. <laughs> jadi Ora ya. jangan, jangan mati, C jangan mati, mati. Happy Mati, wow. one thing, one thing. ON PING! ON PING! Nice. Sabar woi, sabar woy. gua ke gua ke atas Gua ke atas, Udah udah udah gua keluar Iya Apa gua Panggil. Ini panggil. Iya Iya, ya. di jendela. Kok gue jendela? Gue aja ke jendela gue, langsung 5 -5. masuk. Gue yang Mau ras ke situ? Lihat, <tuk> iya ke pintu itu aja. Ayo, ayo, bentar. Gue dipanggil. Iya, aduh, udah gak ada. Gue udah gak ada. Gak bisa, gak bisa, gak bisa. Gak bisa udah. gak bangun. Kaya setelah mati, kiri gua, kiri gua, kiri gua. Aduh, waduh, ini digerakkan sama mati dong bos mati saya cover kalian taruh ya is loh aduh sama Yeager kep itu ya takut Aku lah top standing. Satu lagi. reload Gue turun di Castle lagi Aduh, udah.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 Kaki kek kena live kok di kalau ditembak, gak bakal keluar. Nah, gak bakal keluar, jadi kita kan mati. Bukan, oh, udah gue yang tembak, udah. Sangat mati anjir! Siade, dia ada di Lagi ah, gue? Kaya ya. kaki gua. Oh, Udah, udah. niat jahat dam itu niat baik Beko. biar gatel biar gatel biar gatel biar gatel biar gatel biar gatel biar gatel biar gatel